halo sobat Yukes balik lagi nih sama Eja di program Yukes. Nah di edisi kali ini Eja datangan salah satu tokoh yaitu Ustadz Ibrahim Chaniago selaku wakil sekretaris jenderal MPN Pemuda Pancasila. Ya assalamualaikum ya Ustadz, Nah di sini Eja sebelumnya mau bilang terima kasih buat Ustadz udah mau datang ke studio kita. Alhamdulillah. Betul udah mau bincang-bincang juga sama kita ya Ustadz ya. Betul. Oke di sini yang Eja tahu ya Ustadz kalau Ustadz uh, gelar Ustadz ini memang diberikan kepada uh, orang yang memang memiliki ilmu agama yang tinggi ya Ustadz seperti itu ilmu agama Islam yang tinggi. Hmm. Nah yang kita tahu juga informasi di sini kalau Ustadz Ibrahim menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal MPN ormas PP bidang keagamaan bidang keamagan, keagamaan dan roh betul. betul nah kan yang dikenal identik PP ini kan memang terkenalnya dari premanisme ya uh, untuk Ustadz yang kita tahu kenapa sih Ustadz mau ikut dalam ormas tersebut mungkin boleh diceritain sama sobat Yukas di sini ya yeah. Bismillah, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Rasulillah, Muhammad ibn Abdillah ala alihi wa wa mawalah. Jadi Alhamdulillah, uh, sebutan seorang Ustaz ini adalah seorang guru agama mm. yang mengajar agama, ini biasanya dipanggil Ustaz. Ataupun kalau istilah di Timur Tengah pakai panggilan dengan Syekh ataupun sebagian mengambil nama dengan istilah muallim. Nah, organisasi Pemuda Pancasila, ini adalah sebuah ormas yang besar, yang Masya Allah, yang jumlah kadernya juga sangat banyak, dan Insya Allah kita targetkan di 2024 ini, Pemuda Pancasila memiliki target Insya Allah, Sampai 10 juta kader. Wow itu di target 2024 2024. 2024. Kalau nah, untuk sampai saat ini Ustaz? Ada saat sebenarnya? ini Alhamdulillah eh, organisasi kemasyarakatan pemuda Pancasila Untuk tingkat nasional hmm. beliau adalah ormas terbesar di Indonesia. Oke. Okay. Kalau kita bicara daripada ormas Islam hmm. seperti NU dan Muhammadiyah Aduh. Masya Allah jumlahnya dan umurnya jauh lebih besar namun organisasi nasional kepemudaan pemuda Pancasila yang berbasis masa ini kita Alhamdulillah dapat urutan termasuk terbesar di Indonesia. Mm -hmm. Nah kembali kepada pertanyaan tadi. Uh, Mbak siapa tadi? Eja Ustaz. Mbak Eja, mm -hmm. Masya Allah. Ini kenapa uh, saya sebagai seorang Ustadz mm -hmm. yang Alhamdulillah juga pernah belajar uh, di Hadhram eh uh, ikut terlibat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, mm. saya melihat bahwasanya setiap kita, bil khusus kepada pemuda dan pemudi yang ada di Indonesia, pasti menginginkan perubahan. Betul. Baik perubahan akhlak, perubahan adab, etika, sopan santun, seluruh manusia menginginkan perubahan. Perubahan dari tidak baik menjadi baik, perubahan kondisi ekonomi yang lemah menjadi kuat, Bahkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, setiap hari pemerintah berusaha untuk membuat dan menciptakan perubahan-perubahan yang hasilnya bisa mensejahterakan masyarakat kita. Nah, sebagai seorang ustadz, saya melihat Pancasila adalah harga mati bagi masyarakat Indonesia, dan sila yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang meyakini tentang keesaan Allah, mm -hmm. tentang keagungan Tuhan. Yakin kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang diciptakan memiliki maksud. Mm -hmm. Nah, di kalangan masyarakat umum cenderung pemuda Pancasila ini dianggap sebagai ormas remanisme. Betul. Atau bahasanya sebetulnya kalau bahasa yang baik, free man. Betul. Free man ini apa? Orang yang bebas. Mm -hmm. Orang yang bebas, namun dalam tanda kutip, bebas untuk menentukan pilihan, namun dalam aturan-aturan yang dibatasi dengan norma-norma yang ada. Hmm. Apakah pemuda Pancasila ini kumpulan daripada eh, freeman ataupun reman-reman yang ada? Pemuda Pancasila ini ketua umum kami, hmm. Bapak KPH Haji Yabto Sulistyo Suryo Sumarno, beliau sering sampaikan dengan lantang dan dengan Masya Allah kemampuan beliau dalam menyampaikan tentang ideologi Pancasila ini, beliau sering sampaikan di pemuda Pancasila ini memang dari manusia-manusia yang terbaik, manusia-manusia yang dalam proses untuk mencari kebaikan, proses untuk mencari jati diri sehingga diadakan diklat, pendiklatan kaderisasi dan juga pembinaan keagaman yang religius. Sehingga ketika mereka menyematkan dengan nama kader pemuda Pancasila, dan kita ketahui pertama, sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka nilai-nilai religius ini wajib ada di seluruh kader anggota-anggota pemuda Pancasila. Oke. Nah, masyarakat melihatnya sebagai kelompok ataupun pergerakan Ataupun kumpulan orang-orang yang melakukan hal-hal, nah ini tugas kita di Pemuda Pancasila, terutama bidang keberhanian untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan yang nilai-nilai tersebut menjadi pondasi kuatnya penjagaan ideologi Pancasila. Oke okay. gitu, okay, Ustadz. Berarti di bidang kerohanian ini bukan cuma ada, berarti banyak agama-agama di dalamnya ya betul ya hmm. Jadi bukan hanya Islam pun di situ ada mungkin agama yang lain dan itu pun menyatu gitu ya Seh jadinya? Ya Persat Alhamdulillah semua. keanggotaan bidang kerohanian di seluruh okay. agama yang ada yang diakui di Indonesia, Alhamdulillah kita memiliki keanggotaannya, hmm. juga ada kegiatannya, ada teman-teman dari Kristiani, ada teman-teman dari Buddha, Hindu, sehingga apa? Agama-agama yang diakui di Indonesia, ini betul-betul kita saling menjaga toleransi mm -hmm. untuk mengamalkan agama masing-masing. Hadirnya pemuda Pancasila, ini tujuannya untuk menjaga ideologi Pancasila sebagai alat pemersatu anak-anak bangsa. Gitu, jadi melakukan ada perubahan setidaknya untuk misi dari Ustadz sendiri pun ingin ada perubahan yang lebih baik betul. seperti itu ya Ustadz ya mm -hmm. dari yang konetasinya PP itu yang preman tadi ya, premanisme Betul. tadi ya Ustadz. Hmm. Nah kalau terkait yang, kalau Eja tahu kemarin kan ada konflik yang UNRAS yang di Betul. Jakarta kemarin ya Ustadz, yang di, ditangkap pemuda mengani hmm. apa, itu polisi Ustadz. Tanggapan hmm. dari Ustadz sendiri itu seperti apa Ustadz? Ya eh, dalam menyampaikan aspirasi pemuda Pancasila ini juga kita memiliki aturan. Hmm -hmm. Jadi salah satu kekecewaan kita ketika ada salah satu oknum anggota DPR yang menyampaikan uh, ingin membubarkan daripada organisasi pemuda Pancasila Betul. atau tidak memperpanjang izinnya. Nah, sebagai anak bangsa dan juga sebagai masyarakat, kita mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi. Aspirasi kita apa? Kita ingin menjelaskan. Apabila terjadi kesalahan dalam sebuah ataupun sikap Oknum. Ini ada keributan pemuda Pancasila, hmm. ada ribut antar ormas hmm. ataupun ada pembacokan. Ini bukan artinya semena-mena langsung dibubarkan ormasnya. betul. betul. Jadi jangan gara-gara oknum satu orang, hmm. kemudian ormasnya dibubarkan. Hmm. Kalau seperti ini negara tidak akan berkembang. Hmm. Ini kalau sampai ada pejabatnya yang melakukan tindak hal-hal korupsi ataupun penyelewengan, kan nggak mungkin par parlemennya dibubarkan. Iya. Nah, dalam penyampaian aspirasi ini, karena kader-kader Pemuda Pancasila ini dari berbagai macam background yang ada, nah, ketika terjadi kesalahan, kita sebagai masyarakat yang taat hukum, kita mempersilahkan untuk diproses secara hukum, hmm. dan kita menyampaikan permohonan maaf kita kepada aparat, kepada teman-teman yang lain, karena kita ini adalah mitra, baik dengan TNI, dengan POLRI. Dan pemuda Pancasila ini juga banyak daripada anak-anak yang Masya Allah orang tuanya adalah orang-orang yang berkarir baik di TNI, di Polri, dan seluruh instansi yang lain. Oh gitu. Jadi hmm. memang nggak dari anggotanya pun memang keluarganya ada dari basic itu ya? Masya Allah. Dari nah, itu... Sabang sampai Merauke dan dari lahir daripada anak-anak yang juga orang tuanya adalah eh, Aparat-aparat yang negara, telah ya. memberikan jasa baktinya kepada negara ini. Ia. Contohnya ketua umum kita juga uh -huh. Masya Allah orang tua beliau adalah seorang jenderal uh -huh. uh -huh. yang juga memberikan baktinya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan pendiri pemuda Pancasila, ini Masya Allah pendiri Jenderal Ahmad Nasution, Jenderal uh -huh. Ahmad Yani, dan yang lainnya. Hmm. Nah tadi kalau berarti untuk masuk ke anggota PP pun ini siapapun bisa masuk Ustadz? Siapapun bisa masuk bisa. dan kita harapkan insyaallah seluruh masyarakat Indonesia bergabung. ini akan bergabung dengan anggota pemuda Pancasila. Dia memiliki ideologi Pancasila, keinginan kuat untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, keinginan bersama untuk sama-sama memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakat Indonesia, ini semuanya kita rangkul. Sehingga Uh, terutama bidang kerohanian yang kami geluti di Pemuda Pancasila, ini harapannya apa? Dengan nilai-nilai loyalitas keagamaan yang ditanamkan kepada anggota Pemuda Pancasila, ini membuat apa? Loyalitasnya kepada negara kesatuan Republik Indonesia semakin hari, semakin kuat. Mm -hmm. Anda kasih contoh kepada Mbak. Seseorang yang tekun dalam beribadah, tekun menjaga sholatnya, istiqomah menjaga wudhunya, ini insya Allah menjadi kekuatan dasar dia, pegangan dia untuk bisa membuktikan loyalitasnya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Korelasinya apa? Kalau dia istiqomah bisa menjaga sholat lima waktunya, insya Allah dia juga bisa menjaga amanah yang Allah berikan. Sehingga kader-kader pemuda Pancasila, masya Allah kita punya kader ada yang menjadi ketua MPR, kita punya puluhan kader yang sudah menjadi anggota DPR yang saat ini sedang berjuang di parlemen. Yang menjadi bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur. Ini bisa terlahir. Walaupun dengan proses tadi yang awalnya dianggap preman, yang dianggapnya gangster, yang dianggapnya kumpulan anak-anak yang melakukan tindakan-tindakan eh, yang tidak disukai masyarakat. Tapi dengan waktu dibuktikan, Alhamdulillah kader-kader pemuda Pancasila banyak memberikan kontribusinya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, seperti itu Ustadz. Tapi kan untuk tadi Ustadz bilang kan harapannya memang untuk kita semua bisa juga bergabung ke Ormas PP tadi Betul, ya Ustadz. Nah sedangkan di pikiran kita-kita ini tuh masih berpikir kalau memang PP ini kan masih ya yang seperti tadi Ustadz bilang masih dibilang premanisme itu. Hmm. Nah caranya gimana sih untuk merubah pikiran yang kayak gitu tuh Ustadz? Ya caranya salah satunya nanti Termasuk mbak insya Allah kita ajak untuk mendaftar di Pemuda Pancasila. Boleh. Boleh, Jadi kalau untuk kaum wanita ini bisa masuk di Sri Kandi. Hmm. Atau di kalangan mahasiswa bisa masuk di Satma. Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila. Oh. Atau teman-teman yang sering di komunitas. Komunitas yang lain kita juga ada kegiatan di 234 SC Siliwangi Club. Nah ini kegiatan-kegiatan baik di badan yang otonom ataupun yang tidak otonom di badan-badan ataupun bidang pemuda Pancasila ini kita harapkan apa? E, masyarakat ini tidak hanya melihat dari luarnya saja. Hmm. Jadi kalau istilah makanan ini kalau dilihat dari luarnya ini belum bisa merasakan lezat atau tidaknya. Betul. Back up Betul. <laughs> Tapi kalau sudah dibuka, dilihat, dirasakan nikmatnya, ini luar biasa. Nah, bagi kami para ustadz ataupun para da'i ya, kembali lagi kita melihat di sini ada e, wadah kita untuk menyampaikan nilai-nilai keislaman. Saya sebagai seorang muslim, saya melihat dengan masuknya saya di organisasi pemuda Pancasila, ini sebagai wadah kita untuk menyampaikan nilai-nilai akhlak nilai-nilai dakwah, nilai-nilai amal ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, Masuknya kita di Organisasi Pemuda Pancasila ini untuk meningkatkan silaturahmi. Atau bahasa organisasinya konsolidasinya jalan. Hmm. Seperti itu Mbak. Itu dari tahun berapa Ustadz uh, mengikuti menjadi pengurus PP ini? Uh, saat ini saya uh, menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang hmm. Keagamaan dan nah. Kerohanian di Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila periode 2019-2024 nanti insya Allah. Sebelumnya sebagai Majelis Pertimbangan Organisasi sebelumnya. di Jawa Barat, hmm. di juga di Pemuda Pancasila, di uh, MPC Kabupaten Bogor. Hmm. Nah dan sebelumnya juga kita sering melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama teman-teman Pemuda Pancasila. Jadi kegiatan bersama teman-teman PP ini bukan setahun dua tahun hmm. belakangan ini. Karena kita melihat potensi-potensi anggota-anggota Pemuda Pancasila ini dari yang tingkat grassroot paling bawah hmm. ataupun di atas ini semua ada. Hmm. Jadi ketua umum sering menyampaikan istilahnya uh, di Pemuda Pancasila ini kami tidak kemana-mana tapi kita ada di mana-mana. Betul. Yang tadi Ustaz hmm. bilang tadi, Taman Safari tadi ya Ustaz. Uh, bahasanya <laughs> seperti itu. <laughs> cuman iya. artinya kalau lebih dihaluskan ya. Jadi kadar Pemuda Pancasila ada di mana-mana. Jadi di semua partai kemudian di semua daripada eh, organisasi kepemudaan juga mereka juga memiliki pengalaman masing-masing yang juga Alhamdulillah berkabung di Pemuda Pancasila. Oke, jadi Ustadz waktu pas eh, di PP di Jawa Barat itu, sekarang kan Ustadz stay di Tanjung Pinang? Seperti itu Ustadz? Eh, sebetulnya bukan stay bukan di Tanjung Pinang, lagi kunjungan. Oh, iya, nah, nah, okay. Tapi ketua MPW nampaknya nanti sering-sering Oh, seperti itu. Hmm. Jadi masih lama di <laughs> Insya Allah masih satu dua hari lagi. Oh, oke. Okay. Hmm. Nah setelah ini kegiatan yang selain jadi pengurus pemuda Pancasila yang dilakukan sama Ustadz? Uh, saat ini kita insya Allah juga mengasuh sebuah pondok pesantren. Oh, okay. uh, baik di beberapa tempat yang okay. lain. Dan kita sekarang sedang fokus pembangunan pesantren di uh, Serang, Banten. Oh, itu di daerah Ciomas. Uh -huh. Pondok pesantren yang Namanya InsyaAllah Asyirwajil Munir. Yang kita harapkan dengan adanya pesantren ini juga, anggota-anggota eh, kita dari pemuda Pancasila, yang dia memiliki anak-anak. Sebagaimana kita orang tua kepengen anak kita ini kalau bisa lebih baik daripada kita. Dan ternyata setelah kita tanya kepada anggota-anggota kita, mereka punya keinginan. Ustaz, saya punya anak baru tamat SD ataupun tamat SMP. Dia mau menghafal Al-Quranul Karim. Dia mau memahami uh, Al-Quran dengan baik dan benar. Nah ini insya Allah kita jadikan wadah, tidak hanya mengkhususkan untuk anak-anak anggota pemuda Pancasila, tapi siapapun anggota Pancasila yang memiliki daripada anak-anak yang ingin dipesanrenkan, ini tempat kita terbuka untuk mereka belajar dan menuntut ilmu. Hmm. Oke Ustadz. Itu berarti lagi diproses ya Ustadz? Atau sudah ada itunya? Sedang diproses oh, iya, Insya Allah. Lagi diproses hmm. di pembukaannya nanti di tahun berapa Ustadz? Ya mudah-mudahan dalam satu tahun ini kita Insya Allah insya sudah bisa melaksanakan atau ya bisa ikut. Oh Masya masalah. Allah. Hmm. <laughs> gitu. Oke Ustadz ya, ini Ustadz Ibrahim juga kan selaku anggota dari, eh mohon maaf dari wakil sekretaris yang MPN tadi ya Ustadz ya? itu Dari pemuda Pancasila juga. Nah tadi Ija ya, ya udah uh, uh, ambil kesimpulannya dari Ustadz yang bicarakan kalau memang PP ini seharusnya tidak harus seperti itu ya Ustadz di pikiran kita semua yang saat ini memang menjadi hmm. premanisme tadi. Hmm. Gitu, jadi semoga ada perubahan yang lebih baik kedepannya lagi amin, seperti itu amin. ya Ustadz. Ya. Hmm. Dan kalau bisa pun kita juga bisa bergabung ya Ustadz kedepannya seperti uh, itu. Insya Allah bukan <laughs> hanya bisa, kami bisa. harapkan teman-teman dari pihak media ataupun teman-teman wartawan uh -huh. ataupun teman-teman yang giatnya di dalam media sosial ataupun yang lain-lain ini kesempatan uh -huh. untuk berkabung dengan pemuda Pancasila, karena alhamdulillah di setiap provinsi, dari 34 provinsi yang ada, kita memiliki anggota-anggota uh, dan juga dari mulai tingkat MPC, majelis pimpinan cabang, majelis pimpinan wilayah, ini butuh disenergikan. Karena saat ini mohon maaf dalam tanda kutip ya, kadang kalau kegiatan, kegiatan-kegiatan bakti sosial, kegiatan-kegiatan keagamaan, kerohanian, kegiatan-kegiatan silaturahmi ataupun dalam menurunkan anggota-anggota pemuda Pancasila di tempat-tempat terjadinya musibah dan bencana. Ini kadang tidak diekspos. Betul, yang diekspos malah yang Yang diekspos hanya yang berkelahinya. Betul, berkelahi. Uh, uh, ini demonya berdemo. yang sampai mungkin berujung anarkis dari sebagian oknum. Nah, ini kita harapkan sinerginya dengan teman-teman media terlibat menjadi anggota pemuda Pancasila. Ini sama-sama berjuang kita untuk menjaga ideologi Pancasila di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ustadz di sini aja juga mau nanya Ustadz perubahan apa sih yang Ustadz harapkan terhadap citra atau perilaku anggota pemuda Pancasila di sini, Ustadz? Terima Ya, uh, ketua umum kami sering menyampaikan dan ini masya Allah ucapannya saya melihat. Punya makna yang cukup mendalam ya. Uh -uh. Jadi beliau mengharapkan anggota-anggota pemuda Pancasila, ini yang tadinya dari haram jadah menuju sajadah. Haram jadah menuju sajadah. Nah, kelihatan okay. kan bahasanya uh -huh. bagaimana begitu ya. Yeah, kan? Kita melihat yang tadi saya sampaikan, setiap kita menginginkan perubahan. Uh -uh. Karena yakin, saya Mbak dan kita semua ingin menjadi yang lebih baik di mata Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Nah, begitu juga dengan teman-teman pemuda Pancasila. Ada satu hadis Nabi SAW wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga uh, diriwayatkan oleh Ashab Sunan ya. Yang bunyinya khairukum fil Islam. Orang-orang yang terbaik di dalam Islam adalah mereka yang merupakan manusia-manusia yang terbaik ketika jahiliyahnya. Artinya para alim ulama menjelaskan, banyak manusia-manusia yang sudah coba, enak kasih kalau melakukan hal-hal yang dilarang Allah subhanahu Wa ta'ala ujungnya dia nggak mendapatkan kebahagiaan. Betul. Udah coba meminum minuman keras, bilang melaksanakan hal-hal yang dilarang. Baik dalam norma agama ataupun di dalam negara yang kita cintai ini. Mm -hmm. Namun mereka sampai kepada titik ingin mendekat kepada Allah Subhanahu SWT dengan mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan di dalam agama. Nah ini saya melihat banyak anggota-anggota pemuda Pancasila yang tadinya dicap preman, mm -hmm. tukang berkelahi, tukang mabuk setelah kita buat pendekatan, kita rangkul hatinya. Mm -hmm. Jadi bahasanya ini kalau hatinya sudah kita pegang, Bersiaplah dia untuk jadi milik kita selamanya. Nah ketika seseorang ini hatinya sudah didekatkan kepada Tuhannya, disampaikan nilai-nilai akhlak, dan kita ketuk hatinya, ternyata mereka mampu. Dan banyak di kalangan anggota pemuda Pancasila yang kembali untuk mau mengamalkan keyakinannya, mau mengamalkan agamanya, sehingga dengan kuatnya kualitas keagaman yang ada di dalam diri anggota Pemuda Pancasila tersebut mereka diistilahkan kembali ke sejadah di sejadah ini adalah tempat kita sujud kembali kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dia kuatkan ketaatannya kepada Allah untungnya untuk organisasi apa dia akan mampu Insya Allah menjaga amanah di dalam berorganisasi di Pemuda Pancasila Betul. Jadi dari, dan itu udah semuanya sih? Udah hampir semuanya kah? atau Ya, kalau bicara semuanya ini butuh belum, waktu. Butuh waktu ya. Kita lihat Rasulullah di dalam pihak para sahabat ya. Ini sampai 23 tahun. Wow. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan kita lihat karakter kehidupan para sahabat r.a.j. Nah, ini kan macam-macam. Ada sahabat yang tegas dan berani kayak Sayyidina Umar ibn hmm. khattab ada sahabat yang pemalu kayak Sidin Uthman, tapi senang untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Hmm. Ada sahabat yang memang Masya Allah terlatih untuk berperang Ada sahabat yang Masya Allah intelektualnya sangat cerdas hmm. seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, kita melihat anggota kader pemuda Pancasila, ini masing-masing mereka memiliki keahlian masing-masing memiliki bakat. Namun ketika keahlian dan bakat ini tidak ditempatkan pada tempatnya, maka yang terjadi apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Saya melihat ketika kita mengunjungi teman-teman pemuda Pancasila yang ada di lapangan, yang mereka yang ada di parkiran, yang ada di tempat eh, keamanan, jaga malam, yang lain-lain. Kita duduk dan bicara dari hati ke hati. Ternyata masya Allah mereka punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Maka kegiatan-kegiatan keagamaan, baik di Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sampai kepada ranting ataupun anak ranting, ini tujuannya untuk membentuk karakter masyarakat yang Pancasilais. Betul. Ustadz aja mau tanya juga nih, ada nggak sih kayak suatu kontrak uh, yang ditunjukkan gitu? Jadi dia nggak mau diajak seperti itu, ada nggak? Okay, ya, ini sudah menjadi sunatullah. Uh -huh. Tidak hanya di organisasi pemuda Pancasila, bahkan di masyarakat umum gak semuanya juga siap untuk diajak kepada kebaikan. Uh -huh. Sebagaimana dikatakan, hati bunas ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahamannya. Uh -huh. Jadi dakwahnya kita bisa dengan desain, dengan ucapan atau dengan dakwah bilhal. Jadi kita lihat Masya Allah ini belum uh, mampu untuk melaksanakan, kita ajak pelan-pelan. Ya kontra nih pro kontra ini selalu ada. Kalau kata Imam Syafi'i, ridonnas la tudubak. Kalau kamu kepengen orang semuanya suka sama kamu, itu hal yang tidak ada ujungnya. Ya, betul. Begitu juga, kita kepengen semua masyarakat Indonesia senang dengan anggota pemuda Pancasila, ini juga satu hal yang mustahil. Jadi, Terjun di organisasi pemuda Pancasila yang suka ada, yang tidak suka juga And, pasti tidak oh, pasti ada. Begitu ada. juga kita terjun dalam ormas-ormas ormas yang hmm. lain, tergantung kembali kepada nama itu. Kita hmm. setelah kami, uh, ataupun saya terjun di dalamnya, saya melihat, masya Allah, tingkat toleransi nasionalismenya dan kemudahan-kemudahan teman-teman dibebaskan untuk mengamalkan agama masing-masing, hmm. dan Pancasila kita gunakan sebagai alat pemersatu perakat anak bangsa. Hmm. Jadi nggak hanya memang tidak semuanya juga lah ya, bukan hanya di ormas itu, bahkan di umum pun tidak semuanya Betul. bisa gitu ya ustadz. Hmm. Mungkin saya boleh berbicara kepada sobat UKS nih hmm. terkait dengan PP ini tidak ada. Biar kita tidak berpikir seperti itu. Mungkin hmm. boleh diajak biar bisa. Kalau memang ini tuh diharus, di harus bagus gitu saya untuk diikuti untuk ormas gitu. Mungkin boleh saya sampaikan. Hmm. Jadi Alhamdulillah eh, saya bersyukur dan berterima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Saya bersama ketua MPW Kepri saat ini, ayah anda kami Bang Haji Muhammad Banjir. Ini kita doakan mudah-mudahan segala niat kita ini diterima Allah SWT. Amin. Yang kedua sebagai kader pemuda Pancasila. Jadi ada anggota ada kader. Anggota ini siapa? Setiap orang yang sudah memiliki KTA. KTA, jadi kartu tanda anggota. Ini dikeluarkan oleh MPC dan MPW dengan syarat-syarat yang ada. Sedangkan kader ini kita ada eh, di Pemuda Pancasila yang disebut dengan diklat kaderisasi. Ini ada pendidikan khusus, baik dilaksanakan dua hari, tiga hari. Ini disesuaikan karena saat ini dalam kondisi pandemik kita saling menjaga ...kesehatan, nah nanti insya Allah kalau sudah kembali seperti normal biasa, diadakan di dari sasi. Okay. Di sini akan ditanamkan apa itu wawasan kebangsaan, hmm. apa itu Pancasila, mirip kayak kita dulu penatalan P4. Hmm. Kemudian apa maksud dididikannya pemuda Pancasila, apa tujuannya, apa fungsinya, dan apa fungsi kita di pemuda Pancasila. Nah ini anda mengajak kepada teman-teman rekan-rekan eh, untuk bergabung di dalam keanggotaan pemuda Pancasila, dan insya Allah kita berjuang bersama untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Mengenai masalah kekurangan, Anda tegaskan al kamilillah kesempurnaan hanya milik Allah. Betul. Namun ketika nawaitu itu kita masuk menjadi anggota pemuda Pancasila dengan tujuan untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, terutama sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Insya Allah eh, setiap kegiatan kita akan dinilai ibadah oleh Allah SWT. Jangan ya, menyengaja kepada teman-teman rekan juang yang ada di seluruh Indonesia. Eh, mari sama-sama kita meningkatkan jadi kualitas keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT. Bil khusus, teman-teman, uh, ketua bidang kerohanian yang ada, baik di MPC ataupun di MPW, untuk sama-sama meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan silaturahim, kegiatan di dalam majelis-majelis ilmu, dan juga teman-teman uh, non-Muslim yang lainnya. Ini untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan di dalam agamanya masing-masing sehingga keberadaan kita di pemuda Pancasila sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nas anfa'uhum linnas manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak memberikan kemanfaatan untuk manusia yang lain jalannya mendatangkan manfaat Bicaranya mendatangkan manfaat Organisasinya mendatangkan manfaat Setiap kegiatannya Satu kali 24 jam Mendatangkan manfaat Untuk manusia-manusia yang lain Karena mengajak kepada teman-teman Ataupun rekan-rekan Juang yang lain Untuk kita jadikan organisasi Yang kita cintai ini sebagai Wadah Ataupun alat kita Untuk menguatkan ukhuwah. Baik ukhuwah basyariyah sebagai sesama manusia Ataupun ukhuwah wataniyah Sebagai sesama putra bangsa Ataupun ukhuwah dalam keddin Di dalam agama yang kita cintai ini Allahu'alaikum Baik, terima kasih Ustadz sini Eja, berterima kasih sekali kepada Ustadz Ibrahim sudah datang ke studio kita. Udah mau bincang-bincang ya, tadi ya Ustadz ya. Jadi diingatkan lagi kepada semuanya, kepada rekan-rekan kita bahwa Ormas PP ini bukan berarti dia premonisme juga ya Ustadz ya. Kita ingin semuanya melakukan menjadi perubahan yang lebih baik lagi. Seperti itu ya Ustadz. Terima, dan itu tadi bincang-bincang Eja dengan Ustadz Ibrahim Chaniago. Saksikan terus di program UKS kita selanjutnya. Di edisi selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.